Sebaliknya waspadai jika harga GBP US diterus bergerak ke bawah dan menembus level 1.37112 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.36738. Sekian analisa forex untuk tanggal 19 Oktober tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212